Hai hai, jumpa lagi di Agripolis, channel yang membahas tentang perikanan Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan tepung ikan dengan menggunakan bahan baku ikan kering BS atau afkir Tepung ikan sendiri merupakan bahan utama untuk pembuatan pelet ikan Langkah pertama, ikan kering dijemur kembali agar kadar air rendah. Langkah kedua, giling dengan menggunakan mesin dismil agar ikan kering tersebut hancur. Penggilingan sendiri dilakukan dua tahap, yang pertama menggunakan saringan kasar. Ini merupakan hasil penggilingan yang pertama Hasilnya masih sedikit kasar Langkah ketiga, giling kembali hasil penggilingan yang pertama Dengan menggunakan saringan halus agar hasil sempurna Dalam proses penggilingan ini sendiri, menggunakan mesin dismil bertenaga diesel dari penggilingan yang kedua didapati tepung ikan yang sudah halus Selanjutnya dapat dicampur dengan bahan-bahan lainnya untuk membuat pelet ikan. Oke rekan budidaya, begitulah proses membuat tepung ikan sederhana. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang cara pembuatan pelet sederhana untuk ikan.